Ya, selamat hari minggu, selamat datang lagi di ibadah online kita bersama. Saat ini uh, saya yang dapat kesempatan untuk bisa berbagi bersama Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap orang yang sudah ambil bagian dalam uh, puasa yang diselenggarakan bersama seluruh Indonesia oleh Badan Pengurus Pusat di uh, uh, di rumah masing-masing. Uh, terima kasih karena sudah Mengambil beban ini bersama-sama bukan hanya untuk gereja tapi juga untuk bangsa dan negara uh, Saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan cara pribadi pada waktu kita berpuasa Pasti Tuhan melawat kita dan uh, berbicara secara khusus uh, kepada kita Hari ini kita akan bicara sedikit tentang uh, keselamatan Dan ini tema yang uh, diberikan oleh Gembala bagi saya untuk uh, dibahas jadi kita akan mulai dan sebelum kita mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga kami berdoa saat ini, saat kami lagi mau mendengar firman Tuhan kami berdoa dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang akan membuat uh, hati kami bisa dengar suara Tuhan. Kami berdoa supaya lewat pemberitaan firman segala kekhawatiran kami tentang Keselamatan kehidupan kami akan dijawab Tuhan. Berbicara lewat kisah yang Tuhan tuliskan di dalam hidup kami. Dan tunjukkan kepada kami, Sang Juru Selamat itu Bapak. Terima kasih ya Tuhan, lewat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, bertumbuh dalam keluarga pendeta itu punya tantangannya tersendiri saya ingat waktu saya masih kecil ketika gereja ini masih ada di uh, saya kurang tahu saya lupa itu blok berapa kalau nggak salah blok C ya uh, pada waktu itu kita lagi ibadah dan saya masih kecil saya ingat kesukaan saya ketika beribadah bersama-sama itu adalah bisa ketemu sama teman-teman yang lain untuk bisa ngobrol-ngobrol dan main-main dan pada waktu itu itulah yang saya buat. Saya main sama teman-teman saya, saya lari-lari, dan hal itu bikin orang tua saya kayaknya nggak tahan dan dia nggak nggak kuat untuk mendengar keributan yang lagi jadi. Dan pada waktu itu mama saya marah sekali sama saya dan dia panggil saya sambil marah dan dia mencubit saya. Dan aduh itu cubitannya sangat sakit sekali dan saya disuruh duduk. Pada waktu itu saya Bukan hanya menahan kesakitan, tapi saya juga harus malu karena uh, ya karena orang lain ngelihat sekarang saya udah nggak lari-lari lagi dan saya cuma duduk dan mungkin menahan uh, menahan nangis uh, karena memang di budaya Indonesia sudah biasa bahwa kita mengajarkan kepada anak anak kita bahwa kita jangan nakal karena kenakalan itu akan bisa membawa malu kepada orang tua. Pelayanan juga, atau pekerjaan orang tua, bahkan juga dengan Tuhan. Saya ingat juga ada kisah lain pada waktu saya masih SMA. Waktu itu kita lagi sedang natal di gereja. Saat itu gereja belum direnovasi, dan kita masih pakai gedung yang lama. Dan uh, ibadah sudah selesai. Waktu itu saya sedang, uh, kayaknya saya sedang berlari ke atas dari bawah, dan waktu itu orang sedang makan di bawah seperti biasa ada jamuan makan dan dengan tidak sengaja saya menyenggol ada minuman kalau nggak salah itu di aqua di aqua gelas mungkin itu isinya sirup dan itu tersenggol tidak sengaja mengenai orang yang sedang duduk di bawah dan ketika bapak itu kena airnya dia langsung berdiri melihat saya dengan marah dia bilang Untung anak pendeta loh Kalau bukan Ketika saya dengar kata-kata itu Saya malu sekali Perkataan Bapak itu tuh membekas di hati saya Dan saya masih bisa ingat kemarahan dia Sejak kecil Saya berusaha untuk diterima banyak orang Saya berusaha supaya jemaat Bisa kayak sayang sama saya dan terima saya Juga saya berusaha untuk diterima di teman di sekolah, dan teman-teman di kompleks. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kesalahan dan ketidaksempurnaan saya, itu bisa bikin saya ditolak oleh orang, dimarahi oleh orang, dan akan dipermalukan di depan orang. Hidup bagi anak pendeta itu berat. Saya ingat, pernah satu kali didatangi oleh seorang tante di jemaat kita, dan uh, saya kurang ingat waktu itu kejadiannya apa Tapi yang saya ingat adalah beliau datang dan bilang kepada saya Kamu jangan nakal ya Apa nanti kata orang tentang papa kamu Papa kamu kan pendeta Masa anak pendeta seperti itu kelakuannya Sepertinya niatan tante itu baik Namun hal itu justru membuat batin saya merasa sedih dan malu karena orang lain yang kenal papa saya akan selalu menilai saya lebih buruk, lebih berat dibandingkan kalau anak-anak lain yang bikin kesalahan. Dan tante itu bukanlah orang pertama dan yang terakhir. Tetapi masih banyak lagi ada orang-orang lain yang datang dan mengatakan hal yang serupa kepada saya. Saya ingat waktu itu saya mulai kuliah di Bandung setelah saya lulus SMA. Saya ngerasa bebas karena sekarang tidak ada lagi orang yang tahu bahwa bapak saya seorang pendeta, mama saya seorang pendeta. Sekarang tidak ada yang tahu latar belakang keluarga saya, apakah saya seorang Kristen, anak pendetakah, tidak ada yang tahu. Kebebasan itu justru bikin saya jadi ingin coba-coba dengan dosa. Saya ingat waktu pertama kali saya bergumul dengan dosa dengan uh, teman perempuan saya, betapa takutnya saya dan sangat malunya rasa malu itu begitu luar biasa karena kesalahan yang saya buat dan membuat saya sampai harus dimasukkan ke rumah sakit karena demam saya yang begitu tinggi saya takut sekali kalau seandainya ada orang yang tahu tentang kesalahan saya bahwa orang-orang lain akan mempermalukan saya mempermalukan orang tua saya mempermalukan pelayanan yang yang dimiliki oleh orang tua saya saya tidak tahu harus buat apa, saya sangat takut dan saya sangat sedih. Pada masa itu saya sering sekali ikut KKR. Uh, saya menangis di hampir tiap ibadah yang tantangannya adalah untuk bertobat. Saya merasa apakah benar Tuhan benar-benar sayang sama saya. Saya tahu dia mengampuni dosa saya, tapi pertanyaan saya adalah Apakah Tuhan mau menerima saya yang sudah mempermalukan dia? Apakah Tuhan hanya bisa sayang sama saya pada waktu saya jadi anak yang baik? Bagaimana kalau saya tidak menepati janji saya kepada dia? Apakah dia masih tetap sayang kepada saya? Apakah Tuhan nanti akan baper istilah anak muda, bawa perasaan, marah, sensi sama saya dan buang saya karena saya bikin kesalahan? Dari kecil saya belajar kalau saya tidak bisa mempertahankan kelakuan baik, biasanya orang akan kecewa sama saya dan mereka akan ninggalin saya. Saya pikir kayaknya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama dan dia akan tolak saya. Apalagi saya merasa saya tidak mampu berubah. Saya udah berjanji berulang-ulang kali tapi takut ditolak. Saya takut nanti akan mempermalukan Tuhan berulang-ulang kali.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 Sebab semua mereka besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Saya ingat pertama kali saya terbuka, berani terbuka tentang rahasia saya kepada orang lain. Dan ini adalah rahasia yang paling memalukan, yang yang, yang saya ceritakan. Kejadiannya itu sekitar 15 tahun yang lalu. Anak-anak muda kami itu lagi berkumpul di uh, lantai 2 rumah misionaris di Kemang Pratama. Saat itu persekutuannya luar biasa. Enak karena kami dikasih makanan-makanan yang luar biasa. Ada brownies coklat, ada kue sinamon yang sangat enak sekali. Um, dan... Ketika itu kami pisah kelas. Yang laki-laki dinaik di atas dan yang perempuan ada di uh, ruang di bawah. Dan kami ada materi pemuridan yang kami uh, bahas pada malam hari itu. Dan salah satu uh, pertanyaan yang dilontarkan pada malam itu adalah apa yang menjadi masalah terbesar kami? Dan yang dimaksudkan tentang masalah terbesar itu adalah uh, rahasia terbesar yang kami miliki, dan coba kami tutupi. Saat itu yang pertama kali mulai terbuka adalah misionaris tersebut, pendeta itu. Dan ketika ia pertama kali menceritakan, kami semua terkejut karena ini baru pertama kalinya dalam kehidupan kami semua. Ada seorang pendeta, misionaris, orang yang yang, yang kami anggap sebagai orang yang, yang kudus, berani menceritakan tentang pergumulannya yang menurut saya itu adalah pergumulan yang kami semua alami. Pergumulan yang kami coba rahasiakan. Karena kalau orang lain tahu, kami tahu bahwa nama baik kami akan, akan rusak. Dan akan membawa rasa malu ke dalam hidup kami. Dan satu persatu pun anak-anak muda yang ada di situ mulai bercerita. Dan saya terkejut sebenarnya karena... Baru pertama kali saya mendengar bahwa yang lain punya masalah yang sama dengan saya. Dan pada waktu saya mulai menceritakan tentang rahasia saya, saya kaget karena pada waktu itu yang saya nantikan adalah sebenarnya rasa malu. Bahwa orang lain yang dengar suara cerita saya itu akan menolak saya. Bahwa mereka akan menyatakan bahwa saya ini tidak diterima bahwa saya ini tidak layak lagi untuk jadi teman mereka tetapi justru yang jadi adalah sebaliknya bukannya saya ditolak tetapi saya malah diterima bahkan pendeta itu sampai juga berkata bahwa Tuhan sayang sama saya bahwa semua dosa saya udah ditanggung sama Tuhan secara pribadi meskipun ini kabar yang mungkin Buat orang lain kayak biasa saja Bagi saya ini aneh Karena ini diberitahukan justru sesudah saya Memberitahukan kesalahan yang menurut saya ini fatal sekali dalam kehidupan saya Ini seperti bertentangan, berlawanan dengan apa yang saya percayai tentang Tentang uh, figur Allah dan bagaimana cintanya yang seharusnya kepada orang yang berdosa uh, Saya tahu bahwa di dalam Alkitab dituliskan, dan saya sudah pernah dengar berapa kali bahwa Allah mengampuni orang berdosa. Tetapi saat itu saya bertanya, apakah dia bakalan sayang saya selama-lamanya? Apakah yang bakalan jadi, seandainya malam itu, sesudah malam itu berakhir, saya jatuh lagi? Tapi karena saya sedang bersuka cita, saya tidak memikirkan hal itu. Tapi saya tahu bahwa banyak orang, orang-orang di luar sana yang memiliki pertanyaan yang sama seperti saya. Apakah yang jadi kalau sandinya saya gagal lagi? Apakah Tuhan masih akan mau terima saya? Ibrani 12 ayat 2 Dalam pertandingan ini biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita. Dan dia menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena kita. Dia memandang terus ke depan Kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari Sekarang dia duduk menantikan kita Di tempat yang paling terhormat Di samping tahta Allah Ibrani 12 ayat 2 Mungkin beberapa kita sudah tahu Tentang pekerjaan Yesus di kayu salib Tapi mungkin ada beberapa yang masih bertanya Apakah ada hal yang lain Kabar sukacita tentang pekerjaan Yesus di kayu salib yang Punya hubungan dengan kehidupan saya yang sekarang sedang membawa malu kepada namanya dan kehormatannya. Kitab Ibrani bicara banyak tentang Yesus sebagai Imam Besar. Dan bukan sekedar Imam Besar yang biasa, ia adalah Imam Besar yang agung. Yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Ia adalah Imam Besar agung yang sempurna karena dua hal. Yang pertama, dia adalah Imam Besar yang sempurna karena ia tidak pernah berdosa. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi dia tidak perlu digantikan. Dia juga imam besar yang agung karena dialah yang membawa kepada Allah suatu korban yang sempurna. Yaitu tubuhnya sendiri. Kematian Yesus dan pengorbanannya di kayu salib merupakan korban yang sempurna. Atau bisa dikatakan yang ultimate, yang terutama. Karena hanya sekali saja dia berkorban. Dan mati di kayu salib satu kali, dampaknya begitu besar untuk menjamin pengampunan dosa kita untuk selama-lamanya. Dan korban tubuh Kristus cukup untuk menghentikan murka Tuhan dan menegakkan kembali kehormatannya yang telah dicoreng karena dosa kita. Sehingga oleh korban tubuh Kristus satu kali, kini kita mendapatkan kehormatan Yesus. Semua rasa malu dan penolakan karena kegagalan kita untuk menjaga kehormatan Allah, derita Yesus di kayu salib. Semuanya ditanggungkan kepada dia di kayu salib. Seperti kata Ibrani 12 yang tadi baru saja kita baca. Dan semua itu karena kita telah melanggar, kita digantikan oleh Yesus yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi dia yang tergantung. Korbannya sempurna. Dan di dalam pengorbanan dia, rasa malu kita dan dosa kita ditanggungkan Allah kepadanya. Kini kita sekarang di dalam iman bisa menerima kembali kehormatan yang hilang karena karena dosa yang pernah kita buat. Kita sekarang diadopsi kembali untuk jadi anak-anak Allah. Dan kita sekarang punya akses yang langsung untuk ketemu dengan Allah dan punya hubungan yang begitu dekat dan intim. Karena imam besar agung kita lah yang mengantarai kita dan mempersembahkan tubuhnya bagi kita. Yesus sanggup menerima kita Dan Yesus sanggup membawa kita kembali kepada Allah Pengorbanannya dan perannya sebagai Imam Besar Agung Punya dampak yang permanen dan kekal Bukan saja cukup untuk mengampuni pelanggaran kita saat ini juga Tapi untuk selamanya Bayangkan bukan hanya saat ini Tetapi untuk selamanya pelanggaran kita sudah diampuni Haleluya Di dalam dia kita punya jaminan bahwa kita sekarang jadi kesayangannya Allah. Bahwa Allah tidak lagi menolak kita. Allah menjamin bahwa diri kita diterima karena pengorbanan Kristus. Bersama Imam Besar Agung kita, sekarang kita nggak perlu ragu lagi. Untuk punya hubungan yang dekat dan intim. Yang hanya dimiliki oleh Imam Besar pada masa perjanjian lama. Kini kita juga mempunyai hubungan yang begitu dekat. Karena Yesus, Imam Besar Agung kita, telah memberikan jalan dan akses bagi kita untuk langsung bertemu dengan Allah, dan menikmati kehadirannya. Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya, apakah saya pernah di dalam kehidupan saya mempertanyakan, benarkah korban Yesus itu cukup untuk membuat saya bisa diterima oleh Allah? Saya ingat pada waktu malam itu, di rumah misionaris yang tadi saya ceritakan. Saya membuat janji pada malamnya. Saya bilang bahwa Tuhan terima kasih karena saya diterima sama Engkau. Saya tadi sudah mengaku dan sekarang saya senang sekali karena saya bisa diterima. Tuhan saya janji tidak akan berbuat dosa lagi. Saya tidak mau ditolak oleh Engkau. Saya nggak mau lagi ngerasa takut untuk bisa datang sama Engkau Tuhan. Dan saya tidak mau lagi menyembunyikan dosa saya karena malu. Dan... Malam itu berganti, hari berganti, minggu pun berganti. Hal yang tidak saya duga dan saya sangka adalah bahwa akhirnya saya jatuh lagi ke dosa yang sama. Hal itu bikin saya sangat takut. Kali ini berbeda sekali. Pada malam hari ini, saya begitu malu sampai saya tersungkur di bawah. Dalam kondisi berlutut, dengan muka menghadap ke lantai. Saya begitu takut sekali untuk ditolak karena saya sudah mendapatkan penerimaan Tuhan. Sekarang saya takut sekali. Tidak ada yang bisa saya buat untuk bisa diterima lagi karena janji saya terbukti palsu. Akan tetapi kasih Bapak yang begitu luar biasa. Saya rasakan. Saya mulai bisa mendengar suara Bapak yang memanggil saya untuk datang kembali. Ini sesuatu hal yang aneh karena saya tahu bahwa saya tidak setia, dan bahwa ketidaksetiaan saya seharusnya diganjar dengan penolakan, sampai-sampai dia harusnya nolak saya, tetapi tidak, malam itu terjadi mujizat, dan saya mulai melihat dan mendengar, bagaimana di hati saya Bapak itu panggil saya untuk kembali, Bapak bilang bahwa Bapak tuh mau terima saya, meskipun saya sudah gagal, saya, saya dengar bahwa, Bapa akan tetap terima saya meskipun nantinya saya akan gagal lagi. Malam itu saya belajar sampai saat ini pun saya belajar. Saya tahu bahwa darah Yesus cukup apa ya kalau dikatakan ampuh untuk bisa menerima saya, untuk bisa membawa saya kembali kepada Allah dan bawa Ketika saya percaya akan darah dan korban Yesus itu, Bapak berdamai dengan saya. Bapak tidak lagi marah kepada saya. Kasihnya menarik saya untuk bisa datang dan intim bersama-sama dengan Bapak. Korban Yesus cukup untuk memeteraikan keselamatan kita. Korban Yesus cukup untuk memeteraikan pengampunan bagi kita selamanya. Korban Yesus cukup untuk menegakkan kehormatan Allah. Korban Yesus cukup untuk menjamin kita punya hubungan dengan Allah secara intim, tanpa takut ditolak Allah untuk selamanya. Korban Yesus cukup untuk menerima kita yang gagal berulang kali. Korban Yesus cukup untuk menerima kita yang tidak bisa setia. Korban Yesus cukup untuk mengubahkan orang yang gagal dan tidak setia ini menjadi karya yang indah dan mencerminkan kehormatan Allah. Pertanyaannya, Sudahkah Bapak Ibu menerima dengan iman pengorbanannya? Jika belum, katakan kepada Yesus bahwa Bapak Ibu mau. Bagi yang sudah, Sudahkah kita bersyukur tiap hari untuk karya korban yang Yesus buat? Yang dikerjakan Yesus yang membuat kini kita tidak lagi dituduh oleh rasa malu dan penolakan. Implikasinya adalah bahwa di dalam, Ibadah yang lagi kita lakukan ini Mari kita satu sama lain Bagikan Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kehidupan kita Bapak ibu mungkin bisa bagikan kepada Anak-anak, anak-anak mungkin bisa bagikan Kepada papa mamanya Tentang karya pengorbanan Yesus dalam hidup Ceritakan secara rinci Kapan bapak ibu atau adik-adik Benar-benar merasakan Pertama kalinya rasa malu Atau takut Atau gagal dalam hidup digantikan dengan rasa keberanian untuk percaya kepada Yesus. Ceritakan tentang pengalaman Yesus menggantikan rasa malu karena suatu per perbuatan yang sangat salah, yang kita lakukan dan itu menghantui kita. Tetapi perjumpaan dengan Yesus itu menggantikan rasa malu itu dengan sukacita, karena kasih dan penerimaannya. Ini yang akan jadi PR sesudah kita selesai dan berdoa uh, menutup khotbah ini. Jadi, Jangan sampai sesudah khotbah ini selesai, amin. Tidak ada lagi ada diskusi, justru diskusinya lah yang perlu kita sampaikan dan kita perlu dengar. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sanggup. Kami mengucap syukur karena korbanmu sanggup. Kami bersyukur karena perbuatan yang Yesus buat di kayu salib benar-benar cukup untuk mengampuni kehidupan kami, dan membuat kami bisa diterima. Kami seringkali mendengar tentang Yesus yang menanggung dosa manusia, tetapi kami seringkali bingung tentang rasa malu yang kami miliki. Kami percaya dia mengampuni dosa, tapi kami tidak percaya bahwa dia juga adalah Allah yang menanggung rasa malu. Sehingga kami juga tidak percaya bahwa Bapa benar-benar mengasihi kami. Kami tidak... Kami tidak atau seringkali tidak merasakan suatu keintiman yang yang, yang sangat mendalam bersama-sama dengan Bapak. Kami jadi orang Kristen yang hanya mengikuti ritual tanpa merasakan keindahannya diterima oleh Allah karena pengorbanan Yesus. Karena itu Bapak ajar kami untuk bisa melihat keindahan dan bersyukur tiap waktu izinkan kami menceritakan tentang perbuatan karya Yesus kepada semua orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.